Baitu, hitam sekali. Shhh. Shhh. Uta tembak tapi takut guys. Burung apa itu, guys? Hitam gede banget, mau tak tembak tapi takut aku, guys. Burungnya bagus. Rilis aja ya, guys. Ya, burungnya santuy. nyangkung burung Sintar guys sudah hampir dua jam tapi song ini belum rezeki kali ya malah nampak burung ini nih ih gede banget guys ini jarak kurang lebih 30 meter Kayaknya tidur di situ tuh guys Gede banget guys Raja burung kali ya oh, Burungnya terbang guys wow, Burungnya terbang kayaknya tidur di situ tuh guys saya nyanggung di sini guys, tapi rupanya belum beruntung ya. Gak apa-apalah, besok-besok lagi ya guys ya. Tuh kebetulan di belakang rumah nih guys, dekat banget. Tuh rumahku sana tuh, dekat banget. Oke okay guys, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Mohon maaf kali ini saya belum bisa poin. Mungkin hari-hari besok atau hari-hari berikutnya, mudah-mudahan bisa poin ya guys ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah singgah di channel saya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dalam setiap urusannya ya, guys. Nah, itu sarang tekukur di sana, guys. Biasanya setiap malam tuh mereka tidur di situ. Di bambu, di pohon sebelah ini ini tekukur biasanya tidur di sini, guys. Nah, di sini tuh biasanya sampai 30-40 ekor mereka tidur di sini. Banyak di sini di belakang rumah. Burung. Oke, terima kasih banyak ya guys ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu, sukses selalu. Salam satu Laras.